beli kamu mas tak beli kamu mas tak beli kamu mas kenapa baik-baiklah pokoknya saya jantuk sakake le rapopo. Sakon to brai Apa lari penetor are ngomong nih. Nanti ya baik oh jualan apa sih ada sama-sama? tak beli kamu mas? ya, ya, iya, tidak ada, komponen oh, dalam pengawanan ya siapkan ya. Kita yang begitu, ini aku. Oh, udah, mabuk. Mabuk. Mabuk. Sesuai keterangan saksi yang ada, itu tapi informasinya awalnya itu nabrak pokoknya di pinggir e, sengon terus dikejar sama polisi sampai sampai ke timbangga awal Jakarta di situ sempat ngeretet... kendaraan R2 dua dua kendaraan. Setelah itu aku dikejar lagi sampai ke king. King terus dikir dikir itu terendak orang yang di pasar baru itu bisa ditinggikan oleh warga. Jadi informasi dan itu memang tempat di masa Tidak ya cuma kendaraannya itu yang Kok mobilnya itu yang di? dan ada kemungkinan pelaku itu itu Tadi saya ya, memang ada Nanti rumah sakit. medis. Dan untuk korban sampai orang? juga Satu rumah sakit, di Saya pun kalau ada saya kecelakaan itu aja. Itu di mana Pak? Di perempatan pandang saat ini Ya lumayan mukanya. Pelipstas sini sama tangan. Tadi korban melari sepeda. Sepeda stiki. Sekarang di rumah sakit umum Bapak ya, ngurusi tadi ya tanya kalau punya di sini itu berarti tadi pengemudi sempat melarikan diri? Iya melarikan diri tertangkap di daerah mana informasinya? Tertangkap karena di jarak pasar Jogja.